Hello to everyone who is watching this video right now Let's keep watching And selamat datang di video baru saya Kali ini saya hanya ingin memperkenalkan diri saya Terlebih lagi ini adalah pertama kali bagi saya untuk Berbicara depan kamera So it's a little bit nervous in here And yeah I have to keep Going have to be more relaxed and have to be more get used to it. Right? Alright. Let's move on. Nama saya Rayhana Fitz dan saya mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Tiar. Oke, okay? saya orang Garut. Oke. Okay? Nah, di video kali ini saya hanya ingin membahas suatu hal yang mungkin menarik untuk dibahas. For me it's really interesting to discuss in here Karena ini berkaitan dengan pendidikan Nah Bagi sebagian orang Ini adalah penting Dan jika kalian mampu Kalian ya Boleh untuk melanjutkannya Dan bagi sebagian orang Ini Tidak terlalu penting Karena kalian bisa melakukan hal yang lain Yang memang lebih penting Daripada memenuhi suatu hal yang ini gitu seperti itu. Nah, saya akan sepil saja yang langsung. Apakah berkuliah pada saat ini tahun 2020 teruntuk siswa-siswi kelas 12 yang sudah lulus tahun ini atau mungkin kelas 11 atau mungkin kelas 10 yang mungkin di tahun-tahun yang berikutnya mereka ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini penting sih untuk diketahui nah ada dua comparison ada dua hal yang sedikit tidak bertolak belakang tapi sedikit berbeda dalam prinsip nah bagi tipe satu yang berpandangan bahwa berkuliah itu penting masih penting untuk dilakukan atau untuk uh, orang yang ingin melanjutkan dan itu kalau bisa boleh kayak gitu Nah, mereka berpandangan bahwa berkuliah itu masih dipercaya untuk meningkatkan pendidikan di negara kita Satu Yang kedua, mereka berpandangan bahwa jika berkuliah, kalian mempunyai ijazah, Kalian mempunyai gelar yang menunjukkan bahwa kalian sudah uh, belajar Sudah belajar selama sekian tahun dan menjadikan kalian adalah sebagai orang terpelajar Seperti itu sih itu Dengan nilai yang kalian Dapatkan, seperti itu Itu yang paling mendasar Nah Bagian kontra, bagi Orang-orang yang Indie, kalau saya bilang sih Orang-orang <tuk> Indie Mereka pandangan bahwa kuliah itu tidak penting loh Saat ini, apalagi Saat ini kan semuanya ada di internet Everything is on there In the internet, in the internet There's a lot of information A lot of things you can asap to your mind Kayak gitu Mereka berpandangan seperti itu Di internet sudah banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat Yang kita bisa peroleh dari sana Kayak gitu Maka buat apa untuk berkuliah Karena itu Buang-buang uh, banyak uang Sebetulnya kata mereka Dan lebih baik Kata mereka mengimprove skill saja Misalkan improve skill Apa yang kalian ya Misalnya menyanyi Kalian harus improve skill menyanyi kalian agar bisa menjadi penyanyi. Dan kalian pun bisa belajar marketingnya. Kalian bisa belajar ilmu-ilmu memasarkan apa yang kalian bisa, memasarkan skill sekalian. Kayak gitu. Menurut sebagian orang seperti itu. Nah terakhir, opini saya nih. Opini saya terhadap apa yang saya jabarkan dari kedua komparasi pendapat tersebut. Jika kalian teruntuk anak-anak SMA sih ya, teruntuk anak-anak SMA yang mungkin mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian bisa pikirkan jika kalian mempunyai skill, jika kalian mempunyai skill, dan kalian bisa melakukannya tanpa capek, tanpa effort yang gede, tanpa effort yang besar, and you're happy to do that in every day, in every second you do, you're always happy to do that. Kalian mending fokuskan uh, mempelajari ilmu-ilmu tersebut dan mengimprovisasinya improve saja improve skill kalian dan mungkin diharuskan berkuliah pun tidak terlalu harus karena karena kalian bisa melakukan hal tersebut dan menghasilkan apa yang kalian suka atau bisa uh, baik untuk prospek uh, kedepannya misalkan kalian Punya skill menggambar nih, bagus nih Itu kan tidak harus berkuliah Kan, tidak harus menjadi arsitek juga kan Kalau jika kalian ingin ya silahkan Dalam hal senian Itu boleh Tapi kan jika kalian sudah punya skill dari awal dan bagus Dan kalian bisa mencari di internet Apalagi sekarang di era learning from home Working from home and everything's at home Everything's There on internet, semuanya ada di internet. Kalian bisa take uh, knowledge on internet, dan itu bagus sih bagi kalian. Dan kalian tidak harus harus berkuliah sebetulnya, atau mungkin kalian ingin mendapatkan gelarnya saja. Ya, itu tergantung kalian sih. Kalau mampu, berkuliah sambil menekuni bidang yang kalian sukai. Ya, itu oke, okay. apalagi. Kalian berkuliah di bidang yang kalian suka itu bagus Itu bagus Tapi jangan mengandalkan ijazah saja Karena menurut saya ijazah saja itu tidak terlalu Berfailure sekarang itu Tidak terlalu bernilai Karena yang dinilai itu kemampuan kalian Kemampuan apa yang bisa kalian lakukan Seperti itu sih Oke okay. Itu pendapat saya Tapi Jika uh, Untuk uh, profesi-profesi semacam guru dokter dosen dan seperti perawat terapis dan hal yang lainnya yang menggunakan keprofesionalitasan profesionalitasan kalian harus, ya, harus berkuliah sesuai dengan uh, prospek kerja yang kalian inginkan seperti yang tadi saya sebutkan oke okay? nah misalnya saya berkuliah di jurusan kependidikan Nah berarti kan saya Memang sudah ditujukan ke guru Atau misalkan Jika ingin melanjutkan uh, Pendidikan ke S2 Mungkin kalian bisa menjadi dosen Nah itu kan uh, sudah keprofesionalitasan Jika SMA Bisa mengajar Tapi tidak Berkuliah Itu akan susah karena Tidak ada satupun sekolah Yang mungkin menerima kalian kan Seperti itu Oke okay, it's a uh, Mungkin ini terakhir So, just choose what you want to choose Kalian pilih apa yang kalian ingin pilih Dan dengarkan intuisi kalian sebetulnya Intuisi, dengarkan apa yang kalian pikirkan pun Itu ya Pikirkanlah ya Harus dipikirkan matang-matang dari sekarang Karena situasi sekarang ini Sesah Ini sangat sulit sih Untuk semua orang bahkan Mode perubahan Oke, okay, cukup sekian Jika kalian suka Just hit the like button Dan jika kalian ingin berkomentar Kalian setuju dengan pendapat saya Kalian tidak setuju dengan pendapat saya Just put your comments On the Comment box below Oke, okay? so saya pamit Dan selamat datang di video selanjutnya Oke, okay, bye